...Japar bang Miasari. Nak banyak Japar bang Miasari. Mendoamak Uru. Nak banyak kuil yang biter. Jidik kentek ini nak. Wah. Wah.